Abang mau ya karena abang udah bersalah. Hai, ha. ini, sayang udah kopi. bertalung ya. berjaga, berjaga bertalung, ya. Saya tinggal di kota Oh di lagi, ya boleh. siapa nama ya? Parah. Eh, maksudnya apa ini ya? apa apa? Ini? kemarin tuduh ada selingkuh. ini apa? kak dengar dulu Simpa kak. apapun apapun. Uma si menga orang yo sepah poki bana poki bana damu nah dah santai nak dok karu umbe le yang ku perle bara telu uma beti-beti lah mumpa idei pampah cuke ngak gede leh Uma apa ino en kepada lu Lepo berita raw Halo, ada, ada lah lah tu ni ha eh kanoh ni dia dia oi macam mana ni dia mengadap apa kena aku eh madin eh madin madin ah dia pergi wayo samo aja anje pergi wayo dah nyonya 4 anak grup pun iyo doi nenek ni rancau oi mabik tu tapi rejim Hal ini yang banyak pada anak laju kira dia minta Aku kadang dalam pada Oh, rupanya baju buka, Bukan penasaran kebuka rupanya Bukan turunnya ke baju Hai, ayah Ayah abang kedai ku kuji Buna bengah hija aku lapas Ini haknya lagi woleh Kajak apa ini pakah? Iloh pegah nak hija Arisad Tak nak bunuh ini pakah Kajak itu pakah Bagah, baga-bagah Oh, maa Ini agak senang naha Hujak nampu Hujak apa Tak ada pasaran bateri elektronik AI, kamu tak? Lama aje berdengar radio. Hah? Kamu tidak percaya? Kamu tak? Lama aje berdengar radio. Aje berdengar radio baca koran dengan jid. Ayuh dengan zaman ini akan buta huruf. Dia buta huruf. <Supand> nah, karena... Hai, yang nah, ke, kan, jadi kalau leh bekerja lagi, nak kah? Kau bekerja, yang nak kau tu kan tempe, jadi apa? Jadi kalau berjalan leh. Anak bekerja kah? No, bekerja yang bekerja? Berjalan leh para. Anak bekerja, kau tak kau pegah? Hei kah? Berjalan, berjalan leh para. Anak, ino bekerja kah? No, kau mana pegah? Awak ni orang Mandung, balik baca. Beranak, balik baca. Ayat kaca lagi deh. Berjalan. Cuba nama yang awak dah bekerja. Sang ya, bukan ada mi ada nyawungsi. Ibad, buat macam orang. Walau yang tapi hidupku mandum-dum, belum jauh dengan para. Masalah aja hidupku, tu aja macam. Lebih bawa tuh para le, berusaha macam mana. Jadi oh, gitu. Kita kira dia bro. Oh dia kau pita naik tu yang gitu tangan laba lonjak bapak jumpa lagi kita. Eh, rupanya sini tinggal lah. Iya, mana? Enggak kemana-mana kemarin. Ini yang saya bukan sekarang dari kemarin. Loh, kok salah saya? Masa adik enggak ngerti pesan abang? Abang semua aja, itu enggak cuma numpang. Abang enggak ngerti lah. Kemarin siapa? Nyayang dawa, buci ruwaru. Orang enggak berdalai gelung ke baji. Itulah bang, coba jelasin. Susah kali sama dia. Urohnya kemarau, masalah perasaan. Hai. Marosa kan. Ini numpang balong. Jadi lomba eh. Hai pula. Kayak sampai kan gara-gara cewek. Kenapa ada yang dua tuh cewek lo? Gana tepu dua. Ana. Itu abang enggak salah paham Jadi kan, lomba dia hai kupe game kala warga. Sampai selesaikan gara-gara cewek. Jadi abang minta maaf ya. Karena udah salah paham sama adik. Abang mau cari ang um, dokir radio dulu ya? Tidak abang pikir aja, abang mau dulu ya? Iya. Ini aduk rumah ni rumah aku pegi radio, ada apa? Ini ada apa di rumah? Oi apa ni promo hei? Dipancarale, hilang najis arisan katilatnya. Cijah ale. Ayah ngan anak buah kasama, lupa ke dia kupi. Dipancarale, nyarisan ya, ada kam, kembali nyontuk, katilat itu dia. Aih, <tuh> ada kau <tuh> buk? Bujang mana? Nadiu, tempat itu bunuh, bunuh pegawai. Oh man, bunyana pegawai radio, bagai ngan lo, ngan ayah, ayah, bapak kedai kopi, ngan anak buah. kedai itu dari bung. Yang kedai bunyana pegawai. Jadi puk kedai kopi, kedai yang kedai kedai um, kepinak. Oh man, panenah kedai kopi, kedai uh, pegawai, nak no, keng dudang, kedai radio, bro. Oke ya, aduh encik kupi. Heh, oke kelako ka. Ada alun pi jukobra, heh, bikek kelako. Kan ra <tuk> nanta. Ana iwo, ilong ketak bra, ilong ino. Uprengo nian na. Jaga kanan gede baga. Dino ba ko ngum dagre ho. Kati. Ino ngai do kampo ka urai pole kapul. Aduh penjaga, tuh penjaga. Ken lo. Iwoi ka, kamno ka kan ka pe Masalah dia lom. Masalah tu ada radio, buka dia ni, dia ni. Hai buka aku lu. Ambuto ni lu. Buka jawu lu leh. Kan lu dulu mino, buka. Buka ni. Oh, mapatanyo. Ini daganya pemdana dan hutang mungkin ni no. Mau jengal memang. Ora? Ora. Kamu ke mana-mana ya? Ayah mau jual becak dulu dalam rai ya? Iya, okay, iya. Oke, ayah pergi. Iya. raya arisan anak-anaknya budak-budaklah ummi nuno ni bahan nak buh head up eh bang nuno juga dia sama dua anak buah ngatoki dek kau sama lalu pepugah yang menyok menje arisan ke jauh ai ai ni akan tobei tobei tajak ai do hendak menuja nak kerja tu tak cinta le rokal anak nuno le dua dua dua dua tajak jino takincak tanyo siar nak temja Oh, ma. Ayah nggak kasih keluar kita nih, cik mana ya? allah kita keluar terus lah. Pasti ayah nggak tahu nih. Ada ayah nggak, ya Tidak, tidak. gitu tidak begitu. Oh, ma, ayah apa? Kenapa ya pengasak? Tampil juga, tak? Nah, ini memang tak tepil kok. Masa aku baru-baru. Oma, oh, nak Eman. Pukak kadu rumah kat tadi rau kena. Eh, si, ibu tak kenal dia tak. Kami. Eh, majali. Oh Pernah, Abang. Dia dah minta nak minta pecak. Pertama. Nak, dia pecak tu buat orang minta. Bapak nak Eman tak? Ya. Tidurkan tak. Kameranya. Cukup rau ni. Kanan komisi. Kameranya, Abang. Abang. Eman, pukul-pukul di ni. Pukak kadu rumah je. Pania gaduh ni mu ada bubur beca ada dibunuh anak totok dia. Pania bubur arombla beca. Ha. Sampalo bubur beca. Hai, ikau tokai ana buah. Ada ana buah tokai bro kan. Nang pai bubur beca lu. Luna. Japi peng tinggal jadi mirmu. Hai, dikam ke buluh orang kinau. Kublung-lung hilang nyambang ndu. Ilu mulai ateng ngamumang ya tak muai kalau. Kada urai urai. Kada kumang mang Oh, belum main ndu. Ada pura. Nah, itu udah udah Halo, Kak. Halo. Ya, Kak. Gimana, di ini di simpang nih, Kak. Oke, oke, Kak. Kawan lama lah kau Selamat pagi Selamat malam Piyo Piyo, selamat pagi Selamat pagi, Piyo Kau boleh? Kau nak pakai? Kau nak minta becak tu pun Kau nak pula Besar, kera apa? Kera apa? Oh kera apa? Betul Betul Becak yang faham Pada masyarakat Memang boleh juga Apa nak kurang? Nak kurang Bapak kurang sakit nak kurang Surat turat lengkap? Lengkap Baja. Baja impress sekarang dengan baja sayur Okey, lelong cok Kurangnya tu Baja. Ini malam dia yang jumpa Haa macam Oh, nyanya nak sangat pemen bulan petah abang ana. Pekau tu bulan retak kena apa tu? Dong tengoklah nak. Andor. Eh, kena baru Enggak bercak pun tak honda di sini enggak bang lagi temuk kawan siapa kawannya intan namanya Oh intan iya menunggu enggak boleh pak duduk aja omak oh, cekci kali ya mamah bibirnya merah kali matanya biru tinggal di mana adik nih saya tinggal di Kutablang bang oh di Kutablang boleh kenyalan ya boleh nama siapa bang. namanya Farah oh Farah iya bang omak oh, cekci iya. kali ya apa apa-apaan ini apa apa, -apa? Pasti abang banget, Pak. Kemarin abang tuduh dia selingkuh. Ini apa? Kak, dengar dulu. Kamu dengar? Apa? Nggak mau dengar? Memang enggak sempat ngajar? enggak